Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga 525.000 rupiah, naik 4.000 rupiah. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga 1.029.000 rupiah, naik 2.000 rupiah dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga 983.000 rupiah, naik 7.000 rupiah dari sebelumnya. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.909.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.819.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 28 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.